Bagi yang sudah mensupport channel ini, pemimpin selalu mendoakan untuk kalian semua. Semoga sehat selalu, bahagia terus, dan apapun yang dilakukan, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Baiklah persahabatan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita simak persahabatan ya, momen semalam gak bisa move on banget nih. Dengan tentunya keluarga Leslar yang bersilaturahmi ke tempatnya Mama Iis Masya Allah, Abang El Ini selalu bikin salfok banget ya Dengan aksi lucunya Semoga BBL semakin banyak yang sayang Dan keluarga Leslar pun semakin dicintai oleh semua kalangan Amin Dan kita lihat juga persahabat ya situ ada Bunda Lesti dan Papa B. Yang aksi kocak dan gesreknya selalu bikin kita ketawa ngakak persahabatnya Sehingga suasana di rumah Mama Iis pun jadi rame banget ya Ada Lesti dan Bilar yang selalu saja ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa bahagia Momen ini pun diunggah kembali oleh akun dunia underscore Leslar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Kalau ada mereka berdua tuh suasana jadi rame Ngakak mulu bawaannya Salfok sama abang udah bangun tidur Katanya tuh Masya Allah Semuanya memang bahagia banget ya Dibuat oleh Leslar family Kemudian disimak juga persahabat Momen spesial Guna lesti bernyanyi Di rumah mama Iis Untuk suaranya masya Allah banget ya Bikin merinding Dan tentu Papa Bilar pun hanya bisa tersenyum Saat mendengar suara dari istri tercintanya perhatikan deh, masyaallah Pak Bambin bangga banget ya punya istri yang sangat multi talenta kita juga sebagai penggemar pastinya sangat bangga dan kagum kepada idola kita ini dan mudah-mudahan persahabat ya idola kesayangan Lesti selalu memberikan karya terbaik dan selalu menampilkan penampilan terbaiknya Amin kemudian disimak juga ini ada potret persahabat ya saat BBL ditemani oleh keluarga Lesti ada enin ada aki lagi ukur baju ini membuat semua warga Konoha pasti penasaran banget. Proses ukur baju Fatih dan keluarga Kak Lesti ini bikin semuanya penasaran akan ada apa nih? Untuk kejutan yang diberikan oleh keluarga Leslar Apa mungkin ada acara lamaran AB ini Apa mungkin untuk konsernya Bunda Lesti Aduh, bikin penasaran banget ya Tetap kita sebagai fans sejati Selalu mendoakan, apapun itu Semoga lancar dan sukses Kita simak juga di kolom komentar Banyak tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya ada akun Firahartati245 mengatakan Masya Allah Abang, happy banget kayaknya bakal ada acara keluarga lamaran Om Beni nih. Apa baju untuk acara konser, Bunda? Apapun, semoga diberikan kelancaran dan kesukses. Amin. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan apapun itu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kita lihat juga pokok komentar berikutnya Dari akun Rosdiana N mengatakan Insya Allah lamaran Uwak Beni halu aja dulu Katanya tuh ya Ada juga dari akun Cik Labda mengatakan Untuk acara Uwak Beni mungkin Katanya tuh. ada yang berpendapat Bahwa BBL dan keluarga Lesti ukur baju Itu untuk acara Uwak Beni lamaran Dan ada juga bertanggapan bahwa untuk konsernya Bunda Lesti, kita doakan saja ya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, kita lihat momen saat Papa Bilar live nih di unggahan Abangan skor L. Untuk penontonnya, masya Allah banget ya, mencapai 123.000. Untuk viewersnya, bukan kaleng-kaleng nih, para ya, Papa Bilar live Instagram itu pernah mencapai 123.000 penonton. Dan kita lihat juga sel vocal kalimat caption yang dituliskan Adakah artis lain live yang nonton 123 ribu selain Leslar? Memang fenomenal banget nih pasangan Leslar Kenangan di awal-awal 400 waktu habis nikah persahabati itu Pemecah rekor banget dan ini Rizky Bilar sendiri live mencapai 123.000 Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa Terbukti banget nih bahwa dukungan memang banyak untuk Leslar family Dan selanjutnya kita simak juga persahabat ya diunggah kaya It's d Ini mengunggah tentunya akun Instagramnya Papa Bilar Perhatikan di bionya persahabat Muhammad Rizky Bilar di situ ada Leslar Entertainment, Leslar Metaverse, Raja Hasty, Leslar Series Mini Gold, dan brand ambassador MS Glow, dan Konidin. Wow, ini bukan kaleng-kaleng. ya. cakep-cakep banget nih di bio nya Rizky Pillar. Mana nih suaranya yang selalu nyinyir, yang selalu negatif komentarnya? Banyak sekali orang-orang. Menuduh Rizky Bilar itu bergantung kepada Lesti, dan Papa Bilar disebutnya pengangguran. Nih, buktinya bersahabat ya. Rizky Bilar adalah seorang pekerja keras, untuk tentunya membahagiakan keluarga kecilnya. Sebagai fans kita selalu optimis, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kemudian disimak juga info mengenai polling online The Maskarming Male Celebrities 2022. Untuk Rizky Billar persahabatnya, alhamdulillah masih berada di puncak untuk polling sementara. Perolehan voting Rizky Billar 3.863 vote, sedangkan di nomor 2 masih Rangga Azab dengan perolehan voting votingnya 3.786 voting Yuk, sama-sama terus kita kompak, mudah-mudahan semakin solid mendukung Rizky Billar sebagai The Most Carming Law Celebrities 2022